guys inilah pelangkas Pak Pak ya Halo assalamualaikum selamat pagi orang ini buat pelang jadi saya juga penasaran apa aja peleng pelangkas Pak Pak ya tapi dulu selanjutnya ya guys ya Oke okay guys ini namanya serai ya guys nah, ini babon ya guys ini cabe merah ya guys ini kunyit nah, kunyitnya gini ya guys ini udah dibersihkan ini namanya cikala ya guys nah, cikala. Halo. Ini penguas namanya, penguas. Inilah. Itu buat Mimi gigi, Bang. Gigi nah. dia. Dia pulang. Pulangnya baru. Gigi. Oh, ini namanya jahe. jahe. Ini udah di apa dipotong-potong nah, jahenya. Oh. Oh. Baru ini lagi bawang merah sama bawang putih Kemirinya nah. Untuk kita campur juga nanti Untuk Guys, sampai rawit ya guys nah, inilah campurannya Untuk buat peleng aspak pak Nanti kita syuting terus Untuk pelengnya ayamnya juga Untuk santan Ini, santan. ini kelapa untuk santannya guys ya kemudian ada apa? Guys, kelapa, guys. kelapa gongseng ya, guys. Ini kemakan di Kelapa gongsing tadi guys ya, udah masak, guys. Oke, kita matikan kompornya, guys. Oh, biar halus ya, guys. jahe ini, ini ini saya dicampur oke guys, ya. okay, guys kita lanjutkan kita nanti video selanjutnya guys oke okay, bye nah, ini udah santan dari guys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 lagu dulu ya apa mandi apa? Nah, serainya. Masukkan serainya. ini apa namanya? ini kuas ini nama ini kuas ini nama cikalah juga ya si campur sekala biar enak nanti pelang kaspak pak, -pak. Nah, ini udah masukkan ya guys ya ayam mentari guys nah paha spinat nah spinat spinat pahana ya pak paha. ndra ra nah di ketelur nah rak-rak sama telur ya takala nah di kepala ya guys nibul nah enggak ada di belah nibul nah ya dibelah dengan enteng ada bulen dai ini kena nih kaki namanya yang klembis nah, dengan klembis sengaja di potong dua supaya masuk garamnya dan bumbunya. saya tambahkan dulu santan ya guys ya biar kental ya guys ya santannya udah kental ya sekarang ya. lagi memasak ya guys ya luak pelenggan guys dan kita campur sama nasi putihnya guys ya biar jadi kuning nah ini guys nasi putihnya guys ya ini nah, guys nasi putih yang nah, lembek-lembek ini lah guys biar kuning dia ini namanya peleng kas pak-pak ya guys guys ya udah dibentuk guys ya yeah, pelangnya guys ya yeah. <tokitab>. guys, peleng... nah, ini lah buatan bekas pak Pak. pak Pak. ini ya. Nah, pasti enak kali ini guys, yang belum merasain guys, coba guys ya. guys ya, ayo, ya, ya, ayo, ya, ya. oke. guys perasaan wow. dulu guys ya jadi wow. atas guys